Baiklah Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati dan saya banggakan Yang mau tergerak bergerak dan nantinya akan menggerakkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan di komunitas kami guru penggerak kota Pasuruan Bapak Ibu marilah kita ucapkan puji syukur gadirat Allah ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini sehingga kita bisa mengikuti webinar yang berjudul dengan asesmen diagnosis menuju pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak-Ibu yang saya hormati akan saya bacakan yaitu susunan acaranya pada pagi hari ini. Kita nanti akan diberikan materi oleh Pak Alfonsus Glory dari Ketua Komunitas kami, Guru Penggerak Kota Pasuruan, Pak Saiful Arief dari Pengajar Praktek SMK Negeri 2 Pasuruan, kemudian Pak Abdullah Hasbi dari SMP LB Kota Pasuruan. Baiklah, Bapak Ibu, saya bacakan susunan acaranya. Monggo Pak Alfon. <tuh> Acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan doa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian ada sesi satu materi yang disampaikan oleh Bapak Saiful tentang asesmen kemudian materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Bapak Hasbi pembelajaran berdiferensiasi materi yang ketiga integrasi asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi tanya jawab penugian kita tutup acaranya Bapak Ibu Lanjut Pak Pada pembukaan ini Saya minta tolong Bapak Saiful Untuk memimpin doa Supaya acara pada pagi hari ini Berjalan dengan lancar Terima kasih <tuh> Biyani Agar Acara ini bisa berjalan dengan lancar dan e, bisa bermanfaat untuk siswa kita. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Yeni. Silahkan. Terima kasih, Bapak Saiful. Kami ucapkan, kemudian marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bu Yani mikrofonnya masih, oke, okay, belum dinyatakan. Saya akan membacakan kesepakatan kelas kita pada webinar pada hari ini, yaitu webinar akan dimulai pada pukul 8.20. Tadi kita sudah mulai. Room dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum webinar dimulai. Peserta wajib mengaktifkan kamera menggunakan latar jika mendukung. Peserta menampilkan nama sekolah, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya-jawab. Peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format berikut, nama lengkap, asal daerah atau instansi sekolah, room chat nanti WA akan dibuka selama webinar, Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian, lanjut, Pak, saya akan membacakan visi misi dari guru penggerak. Uh, mungkin langsung dibacakan aja, Bu Yani. langsung dibacakan, okay. ya, di Guru penggerak Kota Pasuruan ini merupakan kumpulan dari guru kreatif yang terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi profesional sehingga mampu mendorong tercipta, terciptanya kolaborasi positif dan mewujudkan kemerdekaan belajar. Komunitas guru penggerak Kota Pasuruan siap melaksanakan perubahan iklim pendidikan sebagaimana progres konstruktif dari kemendipunan Stack. Kemudian visi kami yaitu terwujudnya Kota Pasuan sebagai barometer perubahan pendidikan. Misi yang pertama menyelenggarakan forum kolaborasi sebagai upaya peningkatan kompetensi guru. Yang kedua menggerakkan satuan pendidikan. Yang ketiga menjembatani peran guru dalam memajukan kualitas pendidikan. Yang keempat adalah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian yang kelima mempromosikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itulah Bapak Ibu visi dan misi dari guru penggerak Kota Pasuruan. Kemudian saya lanjutkan langsung untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Saiful. Monggo kepada Bapak Saiful kami persilakan. Sekali lagi kita di sini semuanya ingin belajar bersama bagaimana kita untuk menggerakkan komunitas kita, bagaimana nanti kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semua hanya untuk anak didik kita, tidak ada tujuan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Yani, atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saifu Larusandoso. Saya pengajar praktik dari teman-teman hebat ini, yaitu calon guru penggerak. ya. Jadi, eh, posisi saya adalah pengajar praktiknya, tapi lebih hebat teman-teman semuanya. Ya eh, Untuk teman-teman, eh, kali ini saya akan menyampaikan tentang yaitu pendidikan yang berdiferensiasi. Ya, sebelumnya, saya mohon izin untuk share screen. Sudah tampak Bapak Ibu ya? Sudah tampak ya. Sampun. Ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan nama saya Saiful saya Santoso, saya yang pengajarnya di SMK Negeri 2, bidangnya otomotif, kompetensi keahliannya Teknik Kendaraan Ringan, ya. Kemudian eh, kalau berbicara tentang materi diferensiasi, kalau SMK itu menjurusnya sudah diferensiasi, artinya ada bidang, ada kompetensi. Nah. ini sepakat kan kelas sudah disampaikan oleh Ibu Yani tadi, ya. Oke, oke. Sekarang kita coba untuk merefleksi diri, ya. Eh, dari refleksi ini, kita akan mengetahui apakah kita sudah menjalankan dari beberapa hal-hal eh, ini. Apakah yang pertama, apakah Anda percaya bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya? Ya, itu nanti dijawab dalam hati sendiri-sendiri. Kemudian, menurut Anda, apakah bersikap adil berarti menyamaratakan perlakuan? Kemudian yang ketiga, apakah Anda percaya setiap murid memiliki pola pembelajar pembelajaran sendiri yang unik? Kemudian yang keempat, bersediakah Anda menelaah kembali efektivitas praktik-praktik pembelajaran Anda. Kemudian percayakah Anda bahwa guru diri Anda adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid Anda. Kemudian yang keenam yaitu, bersediakan anda untuk saling mendukung satu sama lain dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semua siswa. Ini nanti dijawab sama-sama semuanya. Jadi ketika anda menjawab oh ini nah, seperti itu, ya, oke. Mengapa kok diadakan pembelajaran diferensiasi? Yang pertama Tuntutan kurikulum, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian merespon kebutuhan belajar-belajar murid. ya Ketika lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, manajemen kelas efektif dan penilaian berkelanjutan, itu tujuannya. ya Kemudian eh, tujuan pembelajarannya yaitu apa saja yang diperlukan dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang terdefinisi secara jelas. Nah, ini... Bapak-Ibu kita masuki, jadi sebenarnya pembelajaran berreferensiasi itu adalah sebuah paradigma atau cara berpikir, artinya cara berpikir itu cara berpikir guru-guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana pembelajaran berreferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau mungkin di SD Bapak-Ibu ya, kebutuhan belajar murid itu mungkin kelihatan oh anak kecil kecil kalau kita kebutuhan belajar murid itu beda bapak ibu kalau di SMK jadi apa yang jelaskan ya mohon maaf sebelumnya apa yang saya jelaskan ini adalah yang di SMK artinya yang di SMK mungkin di, di SD bisa nanti menjurus ke SMK nah yang dibutuhkan diferensiasi itu kalau di SMK meskipun sudah di ada di jurusan artinya siswa itu kalau kita membaca dari sini, pelatih mata jarak berpikir, siswa itu awal masuk sekolah itu sudah mempunyai kebutuhan, artinya masuk jurusan A, jurusan B, jurusan C, itu yang ada di SMK sudah dibeda-bedakan, artinya diferensiasinya tidak terlalu mencolok, artinya ini sesuai dengan pilihan saya, ini sesuai dengan pilihan saya, ini sesuai dengan pilihan saya lah. Ketika itu sudah dilaksanakan akan tetap nanti tetap ada yang ada di pertanyaan direfleksi di situ ada yang berhasil ada yang tidak karena apa tergantung dari yang e, mengajar atau yang istilahnya yang mengarahkan jadi guru yang sekarang itu zamannya Bapak Ibu kalau boleh kita sampaikan Guru saat ini adalah bukan bukan saatnya hanya mengajar akan tetapi menuntun. Kok menuntun, Pak? Kok bukan mengajar? Karena menuntun siswa sekarang, generasi sekarang itu adalah generasi yang generasi Z lah katakan sekarang itu generasi Z, artinya mereka itu sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari HP. Kalau dulu mengajar itu guru mendapat apa, siswa mendapatkan ilmu dan pengetahuan itu dari guru. Bedanya dengan sekarang, ilmu pengetahuan dan, eh, apa, pengetah, ilmu dan pengetahuan sudah didapat dari gadget. Ya. Jadi, mereka tidak tinggal mengarahkan, "Ayo, anak-anak, belajar ke sini, belajar ke sini," tinggal menonton seperti itu. Jadi, bedanya seperti itu. Nah, kemudian, untuk saat ini, jika kebutuhan-kebutuhan di luar... Karena saya guru SMK, jadi yang kita baca itu adalah sebagai kebutuhan-kebutuhan yang berdiferensiasi. Artinya, harus ada produk-produk baru yang itu mempunyai landasan. Landasan, misalkan sekarang eh, musimnya 4.0 atau 5.0, itu kita dituntut. Kalau guru di SMK, semuanya sudah dituntut artinya 4.0 berarti digitalisasi semuanya serba digitalisasi akan tetapi kalau di otomotif sudah 5.0 Bapak Ibu artinya semuanya visualisasi perintah itu tidak melalui digital lagi tapi sudah e, melalui visual atau seperti mobil yang sekarang di, e, diproduksi yang diproduksi BMW i7 itu mobil itu bisa jalan sendiri ketika sopirnya tidur maka dia akan menyalakan sinyal-sinyal dari mobil tersebut, sinyal suara dan lain-lain. Makanya itu, nah kebutuhan-kebutuhan seperti itu, yang macam-macam kebutuhan itu kalau di perusahaan dijadikan sebagai dasar untuk pemenuhan-pemenuhan akan mobil itu menjadi jalannya lurus. Nah, jadi ketika di siswa itu ini sama, ketika para berpikirnya kebutuhan murid itu seperti apa ketika kita bisa membaca maka kita bisa memperodat murid itu jadi siswa yang sesuai dengan arahan kita jadi oh mobil ini karakternya seperti ini, siswa ini seperti ini mobil ini seperti ini itu juga nanti berbeda jadi kalau yang kita tuntut kalau yang kita tuntut mungkin kalau SD, kalau di teknologinya 3.0 misalkan seperti itu, masih ada mesin tapi digerakkan dengan manual itu kalau di SD tapi kalau di SMK kami itu sudah 4.0 semuanya mesin digerakkan dengan digital mesin digerakkan dengan visualisasi artinya sudah perintahnya itu seperti itu Akan tetapi banyak halangan-halangan yang kami alami ketika pembelajaran-pembelajaran seperti itu ya <tuh> Nah, ini pembelajaran mudah bertujuan untuk mendukung semua murid yang ada di kelas, yang ada di kelas kita. Ya. Kemudian, nah, ini melihat kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid SD mungkin beda dengan, dengan SMK. Kalau murid SD nanti akan mengalih ke jenjang yang berikutnya. Berarti nilai-nilai harus baik, nilai-nilai harus baik. Kalau di SMK, Beda Bapak Ibu, kebutuhan muridnya yaitu untuk kepekerjaan. Jadi ketika dia memilih jurusan itu istilahnya aku nanti kerjanya ke sini. Kalau di siswa Bapak Ibu, ASD atau SMP itu nanti ke jenjang berikutnya saya harus pinter di sini, harus pinter di sini. Ya, caranya seperti apa? Buat siswa itu senang. Jadi senang dulu, belajar misalkan matematika buat senang dulu, kemudian yang berikutnya merasa membutuhkan. Saya butuh matematika ini untuk apa? Ya. ya, Jadi ada dua kunci untuk melihat kebutuhannya siswa ini yang dibutuhkan hanya dua, yaitu merasa senang dan merasa membutuhkan. Jadi pembelajaran akan berjalan. Buat mereka senang dengan pembelajaran. Buat mereka membutuhkan. Kadang-kadang kan guru sekarang itu kan karena ngajar matematika tambah-tambahan aja tambah-tambahan coba, mereka butuh apa sih tambah-tambahan itu misalkan, oh mereka itu bisa menghitung uang nah, coba diaplikasikan di uang ayo dihitung uang ini berapa ayo dihitung, apa, -apa. melalui permainan-permainan seperti itu makanya arah dari pembelajaran sekarang itu yaitu diarahkan ke project kenapa mereka dengan tidak terasa akan melaksanakan pekerjaan project itu dengan senang, padahal di situ ada perhitungan, di situ ada ilmu alam dan lain-lain, mungkin itu seperti itu ya. Kita lanjut, yaitu profil belajar, kebutuhan belajar murid, murid dan kesiapan belajar. Ya, kita lanjut aja. Ya, ini masalah-masalah yang kita hadapi sekarang untuk uh, materi diferensiasi. ini. Setelah pandemi ini, murid-murid datang ke kelas, kita kembali dengan berbagai kondisi dan latar belakang. Penting untuk melakukan asesmen awal, yang kemudian akan diikuti dengan melakukan asesmen normatif di sepanjang proses pembelajaran. Nah, ini memang yang kita hadapi setelah pandemi, yaitu murid datang ke kelas dengan kondisi dan latar belakang. Jangankan siswa SD, Bapak-Ibu. Saya punya mahasiswa ppl itu sama mungkin kejadiannya dengan bapak ibu ya. Jadi ini kalau kita sd punya siswa hasil apa dari pandemi, kemudian smp juga punya siswa yang hasil pandemi, smk juga mahasiswa juga ada. Jadi pekerjaannya setiap hari tidur tidur tidur seperti itu. Nah kita untuk uh, memancing mereka untuk agar aktif maka guru harus kreatif yaitu dengan sistem proyek nah ini berikutnya yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yaitu yang pertama amati perilakunya lihat perilakunya seperti apa nah ini kalau yang kemarin hasil dari pandemi kebanyakan perilaku-perilaku sudah mulai negatif artinya mereka itu banyak yang negatif karena apa di keluarga untuk saat ini kebanyakan ayah dan ibunya bekerja Akhirnya mereka eh, ya bukannya terlantar Tapi tidak ada yang mempedulikan Tinggal dikasih HP kemudian ditinggal Nah perilaku-perilaku yang ditiru, akhirnya perilaku yang ada di HP tersebut Kemudian untuk yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal Identifikasi pengetahuannya selama habis dari pandemi Pengetahuan awalnya di mana, nah, kalau SD kemungkinan yang sulit kelas, 10, kelas 1 dan kelas 2 karena habis dari TK, ya kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Kemudian yang berikutnya berbicara dengan guru murid sebelumnya. Jadi ini pendekatan internal guru dan siswanya membaca rapot, rapot yang kemarin kalau guru berjenjang maka silakan nanti dilihat rapot se jejang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Ini Bapak-Ibu yang sangat dibutuhkan oleh Bapak-Ibu. Ketika sesudah mengajar, wajib sifatnya Bapak-Ibu mereview atau melakukan refleksi terhadap hasil pengajaran. Karena apa? Ini untuk pengembangan. Jadi ciri-ciri orang yang berkembang itu adalah melakukan refleksi ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita refleksi, apa sih salahnya, apa sih ya? Nah, kita bicarakan dengan teman. Ya, di mana untuk memperbaikinya? Jadi refleksi itu berfungsi seperti itu. Makanya ada kata-kata cepat menangkap, cepat melaksanakan. Artinya. Kita itu, ketika mendapat kritikan, maka cepat segera laksanakan kritikan tersebut atau perbaiki. Nah, maka, akan lebih baik. Kemudian, apa saja yang dapat dilakukan agar kita dapat mengundang murid untuk untuk belajar? Ya Ini ada, ada konten, ada proses, ada produknya, Bapak Ibu. Kemudian, kebutuhan murid. Nah, ini kontennya apa? Kontennya, konten itu adalah apa yang kita ajarkan ke murid Muatannya apa ya Apa yang ingin kita pelajarkan ke murid Itu kontennya Kemudian untuk prosesnya Kegiatan yang memungkinkan murid memahami atau memaknai konten Prosesnya Jadi Oke. yang disampaikan guru harus ada maknanya Guru tahu maknanya seperti apa Kemudian, yang terakhir yaitu produk bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Jadi, misalkan guru itu mempunyai project, oh, mau buat, eh, misalkan mau buat lukisan. Ya, produknya nanti lukisan, tapi programnya guru eh, tadi mempunyai di atas, yaitu mempunyai kontennya. Apa sasaran kita membuat lukisan, misalkan? Kemudian prosesnya apa? Memahami atau memaknai. Oh, campuran warna ini dengan ini jadinya ini. Campuran ini dengan ini jadinya ini. Itu diproses. Kemudian produknya apa? Itu sebuah lukisan yang berwarna. Wah, ini itu contohnya dari Bapak Ibu. Misalkan contoh dari seperti itu. Ya, ini manajemen yang tidak efektif dampaknya seperti itu. Ya. Kemudian penilaian yang berkelanjutan. Empat pertanyaan besar untuk terakhir ini yang saya sampaikan. Kita berharap murid belajar apa? Bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar? Bagaimana kita merespon murid yang belum paham? Bagaimana kita merespon murid yang sudah paham? Itu nanti, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, perubahan di sekolah dapat diinisiasi dari luar. Namun perubahan yang penting dan berkelanjutan datang dari dalam. Ya, Itu Bapak-Ibu mungkin sekilas tentang eh, diferensiasi Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kalau jika ada pertanyaan kita tampung lebih dahulu Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam. Bapak-Ibu yang saya hormati kita lanjutkan pada materi yang kedua, nanti di sesi tanya-jawab setelah materi yang ketiga. Baiklah, kepada Bapak Hasbi kami persilahkan untuk memaparkan materinya. sudah, suaranya belum masuk pak. Halo Pak Sby, suaranya belum bisa diterima. Nampaknya ya chatnya itu belum masuk suaranya pak. Halo. Sudah masuk nih <tuh>. pak. <tuh>. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu hebat semua. Hari Sabtu begini, tetap semangat untuk saling sharing, menambah ilmu-ilmu yang baru dalam kegiatan kali ini. Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya lagi di kereta. Apabila nanti ada kepentalnya, saya mohon maaf. Saya berusaha maksimal dan berusaha mengikuti sampai habis. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hasbi. Saya ngajar di SMA LBN Kota Pasuruan. Saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak Angkatan Enam dan Kegiatan Ini, sama teman-teman, ada Pak Alfonsus Bu Yani, dan pengajar praktek Pak Saiful. Saya mengadakan kegiatan ini dengan teman-teman untuk sharing ilmu dengan Bapak Ibu semua. pengalaman dan ilmu sehingga saya di sini bukan menggurui tetapi mencoba saling berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua baik Bapak Ibu semua materi yang akan saya bawakan yaitu tentang asesmen diagnostik sebelumnya Bapak Ibu silakan mencermati Pertanyaan berikut ini dan coba menjawab mungkin di kolom chat Bapak Ibu Bung. Monggo dicermati dulu pertanyaannya <tuk> Monggo Bapak Ibu di kolom chat Wah sudah ada ini satu dari bu Rizky Bismalia ini dari mana ada, ada dari Bu Neneng pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Monggo silahkan di kolom chat lagi nge, pertanyaan selanjutnya Monggo Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Stasiun Surabaya Gubeng. Oh, Monggo, ayo silakan. Adapun Neneng, perjalanan. ada Pak Haryani. Pak Haryani apa, itu? Ibu? Haryani ini ya. Mohon maaf. <laughs> tempat tempat ada tempat Ibu Martini sih. Monggo. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api di Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Air passengers, in a moment, Grand Jati, train will arrive at Surabaya Gubeng Station. For those of you who will end your trip at Surabaya Gubeng Station, please prepare yourself. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan tadi sedikit contoh apa yang bisa kita lakukan di asesmen diagnostik. Ada apa sih dengan asesmen diagnostik itu? Jadi Jadi kali ini dengan saya kita akan sama-sama melihat tentang tiga hal yang pertama yaitu pengertian asesmen diagnostik yang kedua tipe asesmen diagnostik yang ketiga tujuan asesmen diagnostik Oke yang pertama ialah pengertian sebenarnya apa sih asesmen diagnostik itu nah ini agak ribet ini ngomongnya jadi menurut Brumitt tahun 2020 diagnostik assessment is a form a form pre assessment that allow a teacher to determine student individual strike, weaknesses knowledge and skill per to instruction sejalan dengan Brumitt di Kemendekbud nomor 719 menjelaskan bahwa yang dikatakan asesmen diagnostik ialah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik kata kuncinya yaitu asesmen yang dilakukan guna mengetahui kekuatan siswa, kelemahan dan kemampuan awal siswa yang akan digunakan untuk merancang pembelajaran yang tentunya sesuai dengan murid. Sekarang tipe tipenya pada asesmen diagnostik apa saja? Yang pertama ada du, ini ada dua nggih ya, Bapak Ibu nggih. Ya. Yang pertama, asesmen non-kognitif, dan yang kedua, asesmen kognitif. Untuk asesmen non-kognitif, asesmen ini digunakan untuk menggunakan hal-hal seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi, Bapak-Ibu, guru hebat, hal-hal seperti psikologi, sosial, emosi anak, gaya belajar, kondisi keluarga itu sangat berpengaruh dengan prestasi belajar siswa. Tidak hanya intelijensi saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Misalnya, seorang anak lebih mudah memahami sesuatu dengan membaca atau melihat gambar, lah gurunya hanya ngomong, tok jelas no panjang kali lebar tanpa memberikan kebutuhan sis, siswa secara visual." Tadi itu tentu hasil belajarnya akan tidak bagus bila siswa dipenuhi kebutuhannya. Hal ini juga mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Bes gak sinawi aku, males, guru nih ngomong "to" nggak paham aku nah hal-hal seperti itu kita gali sehingga prestasi siswa jadi lebih baik nah contohnya bagaimana sih untuk menggali hal-hal berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa yang pertama aktivitas siswa selama belajar di rumah kondisi keluarga dan pergaulan siswa saya belajar karakter serta minat siswa. Itu memang, Bapak Ibu guru hebat, untuk melakukan asesmen diagnosis non-kognitif ini, seorang guru dituntut untuk pintar dalam membuat pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang kita inginkan. Contohnya, aktivitas apa yang kamu lakukan di rumah? Pertanyaan ini. Untuk menggali minat siswa, terus ada apakah orang tuamu membuatmu saat belajar di rumah? Ini untuk mengetahui kondisi keluarga siswa, dan untuk mengetahui gaya belajar siswa dapat menggunakan pertanyaan nomor 10. Jadi, melihat siswa cenderung visual, auditori, dan karakteristik, dan lain-lainnya. Bapak-Ibu guru, hebat semua yang saya hormati. Dapat dilakukan dalam bentuk apa asesmen non-kognitif itu? Selain tanya-jawab dan bercerita, anak-anak juga bisa kita minta untuk menulis kalau anaknya cenderung pemalu, kalau cerita langsung, atau bisa juga menggambar apa yang dirasakan seperti itu. Bapak Ibu Nah selanjutnya asesmen Diagnosis kognitif Asesmen diagnostik Kognitif bertujuan Mendiagnosis kemampuan Dasar siswa dalam topik Sebuah mata pelajaran Asesmen diagnostik kognitif Dapat dilakukan secara Rutin yang disebut Asesmen diagnostik kognitif berkala Pada awal pembelajaran akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain, jadi Bapak-Ibu asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif yang kita lakukan selama pembelajaran maupun asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran seperti PTS atau PAS. Nah, ini alurnya Bapak-Ibu. Kalau non-kognitif, tadi guru harus pintar-pintar dalam membuat pertanyaan yang dapat menggali informasi dari siswa nah di asesmen kognitif ini guru harus cermat dalam melihat kompetensi yang telah disediakan oleh pemerintah jadi dalam menyusun soal kita harus dapat susun pertanyaan sederhana yang meliputi dua pertanyaan yang sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru pertanyaan dengan 6 top 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawah dua pertanyaan dengan topik dua kelas di bawah dalam hal ini tentunya dibutuhkan keahlian guru dalam melihat suatu kompetensi dan harus dan harus tahu kompetensi mana saja yang menjadi prasyarat dari kompetensi selanjutnya kemudian Guru juga harus bisa dalam menginterpretasikan hasil asesmen anak agar materi yang diberikan kepada anak sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan anak Bapak-Ibu guru yang saya hormati terakhir Bapak-Ibu tujuan dari asesmen diagnostik dapat kita simpulkan secara umum asesmen ini digunakan untuk bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi siswa asesmen diagnostik tujuan asesmen diagnostik ada dua yaitu non-kognitif ada mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui kaya belajar, karakter serta minat siswa. Untuk yang kognitifnya, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensi di bawah rata-rata. Bapak-Ibu saya mempunyai pantun sedikit pantun ini Bapak-Ibu makan durian sambil nonton ikatan cinta lihat Mbak andin kok dikejar-kejar yuk kawan kenali murid kita asesmen diagnostik bikin tak salah ajar Terima kasih, Bapak-Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perkataan yang tidak sesuai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbi materinya tolong dibagikan deh. Terima kasih. Walaupun berada di kereta yes, tapi tetap semangat. Ini yes, di kolom yes, chat teman-teman yes. minta materinya nanti di share di kolom chat. Iya, yes. yes, siap siap mohon maaf yes, Bapak Ibu yes. yes, saya ini lagi jalan yes, nanti kalau yes. nanti kalau yes. saya mohon maaf yes. Yes. Yes. Yeah. Uh, ini kita lanjutkan dengan materi yang ketiga yaitu oleh Bapak Alfon, monggo Bapak Alfon, saya persilakan. Baik, uh, terima kasih Bu Yani, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Salam semangat, salam inspiratif, terus berkarya buat anak bangsa, jangan pernah bosan, bosan untuk berbuat sesuatu melahirkan sesuatu. Nah, eh, yang pertama perlu saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak-Ibu dan rekan-rekan semua dalam webinar ini. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktu sela-sela kesibukan kalau tidak salah lihat tadi sudah beberapa di chat itu saya baca ada dari Banyuwangi, dari Kalimantan nah dari Kalimantan Timur kalau nggak salah tadi Ibu uh, siapa tadi ya nah jadi nampaknya apa yang kita diskusikan ini benar-benar menjadi tujuan kita untuk meningkatkan kompetensi seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Saiful. Baik, untuk di materi yang ketiga, ini saya akan share materi oleh sebab itu, mohon izin. ya Oke, baik. Melanjutkan apa tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Saipul dan Pak Asbi. Kalau tadi Pak Saipul sudah mengawali tentang konsep bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, baik dari skala penerapan, kemudian model pembelajaran, kemudian pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan, entah itu terintegrasi atau secara parsial. Nah, tadi kemudian dilanjutkan dengan Pak Asri bagaimana mencontohkan model-model assessment diagnostik. Perlu kita sampaikan dan perlu kita diskusikan bersama bahwa sebenarnya muara daripada kurikulum Merdeka Belajar ini adalah harus diawali dengan yang namanya assessment diagnostik atau assessment diagnosis. Tujuannya tidak lain tadi untuk memahami supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak uh, salah arah. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya banggakan, ini ada satu gambar. Silakan coba diamati, kita akan uh, mencoba untuk diskusi bersama yang mungkin bisa menjawab. Boleh, raise hand, silahkan silakan diamati karena ini juga sebenarnya bagian daripada asesmen diagnosis itu sendiri ya. Jadi yang yang harus kita lakukan itu ya harus kita praktikkan gitu. Harus jadi jangan sampai tidak sehingga kebermaknaannya itu kita bisa menikmati. Ini kalau saya lihat ada botol miras ya. Ada botolnya minuman keras kemudian ada mungkin bisa jadi orang ini sakit kepala atau mumet Ya. Kemudian ada sebuah pegas, kemudian ada trek, dan ada kapal. Baik, monggo, silakan. Yuk, diawali dari Pak Asim, dari Banyuwangi. Mungkin kalau bisa uh, atau siapa boleh bebas Bapak-Ibu, silakan. Coba diamati, kemudian disampaikan apa yang ada di dalam uh, gambar ini. Kira-kira pesan yang tersampaikan itu apa? Ayo, kita coba konsentrasi sejenak uh, dalam waktu lima sampai sepuluh menit untuk memberikan titik fokus kepada apa yang ada di dalam uh, di layar Bapak Ibu. Monggo, Oke, silakan. di kolom chat itu Pak, Pak Alfon oh baik, eh, di kolom chat ya oh. nah ini dari Ibu Rizky Ibu Rizky pusing perjalanan, mabuk perjalanan dia ya. ya kalau kita lihat ini eh, akibat daripada minum alkohol itu memang memabukkan kemudian ini ada sebuah pegas atau per ini ada jalannya perjalanan. Ya, terima kasih Ibu Rizky. Ya, ya, man, ya man. Oke, yang kedua, monggo. Gambar kedua. Gejala. Ya, gambar kedua. Gejala batuk. Gejala batuk 100. Hebat. Harus itu, guys. Oke. Okay. Ah, okay. Pak Sinten tadi yang menjawab tadi oh, ya. Halo, Pak Hendra, Pak. Pak Hendra. Tapi Pak Hendra yang enggak, enggak, enggak, enggak batuk. Tuh ya, entah ya, aman terkendali. Oh, baik, sudah. Oke, okay, monggo. Kabar yang ketiga fermentasi, fermentasi. Nah, jadi kalau mau bikin tape itu ada proses namanya fermentasi. Jadi lanjutkan. Buku cerita. Buku cerita, jadi ada buah buku, kemudian ini ada gambar buah ceri, dan ada diakhiri kata ta. Terima kasih Pak Hendra. Baik teman-teman, rekan yang saya banggakan, yang saya hormati dan selalu memberikan semangat dan support. Kalau kita pilih kembali bahwa bisa kita lihat, model seperti ini jadi untuk assessment diagnosis itu sendiri tadi sudah uh, disampaikan oleh Pak Arief bahwa ada tiga poin penting dalam hal ini yang berkaitan dengan siswa yaitu soal kesiapan minat belajar ya, soal kesiapan minat belajar sebab itu ini juga akan berdampak dan berkelanjutan pada proses tentang Bagaimana Bapak Ibu Guru merancang pembelajaran dan mengelompokkan para siswa. Dan ini juga tertuang dalam kurikulum melalui tujuan belajar. Lalu ada uh, konten yaitu berupa materi yang akan diajarkan. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak uh, Saibul. Jadi, saya mengulang berarti, sedikit merefleksi, Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasbi secara gamblang bahwa sebenarnya assessment itu juga terpisah, artinya parsial dengan assessment ada sendiri, kemudian assessment diagnostik ada sendiri. Nah, sedangkan assessment ini bagian daripada kompleksitas ya. Tapi kalau assessment diagnosis ini mengarah pada pra kegiatan pembelajaran di mana kita lakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pelajaran dapat dirancang dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Barangkali uh, Bu Diani minta tolong, ini ada yang suaranya masuk, bisa di... Bapak-Ibu mohon suaranya di dari SD Trajeng 1. Baik. Baik. Heni TK. Oke. Eh lanjut Pak. Oke okay, baik. Jadi uh, assessment diagnosis tadi sudah diawali oleh uh, Pak Masvi masih masuk suaranya. Karena mohon maaf. untuk nyalang nggak? Boleh tidak? Motor. Kamu apa? Kamu apa? Oke okay, sudah. Jadi uh, saya awal lagi kembali. Untuk assessment sendiri dalam hari ini terbagi dalam tiga pokok tujuan penting. Ya, nah ini sudah saya kaitkan dengan uh, implementasi IKM, tadi dalam kurikulum merdeka belajar bahwa sebenarnya uh, asesmen untuk belajar, asesmen sebagai belajar dan asesmen terhadap belajar, di mana asesmen untuk belajar ini dapat digunakan, mendapatkan informasi yang digunakan guru dan murid untuk menentukan tujuan dan tahapan belajar. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran dalam uh, implementasi IKM itu tidak bisa semata-mata ditetapkan oleh Bapak-Ibu guru, tapi harus ada kesepakatan, ya, kesepakatan guru dan siswa. Nah, inilah uh, kebebasan yang diberikan. Kemudian mengukur penguasaan dan kebutuhan murid terkait capaian kurikulum dan menggunakan beragam metode memungkinkan penguasaan dan kebutuhan murid menjadi terlihat. Kalau kita melihat pada poin nomor tiga, artinya assessment diagnosis itu ada di sana dan termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini sudah ada kata-kata yang menyatakan menyesuaikan dengan kebutuhan para murid sehingga bisa terlihat. Nah, ini yang menjadi uh, penting bagi kita semua. Ya, Kemudian bagaimana dengan assessment sebagai belajar untuk memandu murid melakukan monitor dan refleksi terhadap proses belajarnya, mengukur strategi belajar, cara berpikir, dan tantangan belajar murid, serta menentukan langkah belajar selanjutnya. Jadi tindak lanjut atau follow up-nya setelah Proses kegiatan belajar itu apa yang akan dilakukan. Menggunakan berbagai metode yang menggali strategi belajar dan cara berpikir murid. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, tidak kita pun diri Kalau kita mengajar atau mendidik para putra-putri kita di dalam kelas, terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian daripada egois orang guru. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita perhatikan coba ketika kita mengajar. Terkadang kita lupa diri, kita asik aja mengajar, tapi kita tidak melihat bahwa ternyata siswa kita itu memiliki keragaman yang berbeda. Dan mereka memiliki keinginan yang berbeda. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik? nah inilah yang kita gunakan sebagai apa parsial step sehingga kita bisa menggolongkan atau mengelompokkan putra putra peserta didik itu sesuai dengan uh, kemampuan bakat dan minat di dalam belajar tentu ini kita bisa lakukan dengan berbagai uh, bentuk kegiatan tadi sudah dicontohkan oleh pak Saibun, ya, bahwa ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kalau di e, sekolah SMK itu sudah terprogram dengan jelas artinya apa? Baik itu dari skala kompetensi maupun bakat dan minyaknya itu sudah menyesuaikan. Nah bagaimana dengan kita yang berada di tingkat sekolah dasar? Tetap kita melakukan yang namanya assessment diagnosis tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa memakai model pembelajaran yang mendorong atau merangsang para siswa kita untuk bisa berpikir kritis. Karena inilah bagian daripada asesmen sebagai langkah tindak lanjutnya. Yaitu bisa kita lakukan dengan banyak kegiatan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan didik ya, atau layanan kepada peserta didik kita dengan keterlibatan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah asesmen terhadap belajar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan orang tua dan pihak lain terkait capaian kurikulum. Maka di dalam kurikulum merdeka itu istilahnya sekarang berganti capaian kurikulum, tidak ada KKM, tetapi di sana muncul yang namanya KKPP. Ya, beriak atau itu disebut KKPP. Kemudian mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar oleh murid terkait capaian kurikulum. Dalam kurikulum merdeka, ini akan terbagi ke dalam tiga fase, ada fase A, B, dan C. Di mana masing-masing fase A itu dari, dari kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, dan fase C itu ada di kelas 5. Nah, ini fungsinya untuk menentukan level capaian belajar murid, ya, menyediakan bahan untuk mendiskusikan tahapan belajar murid. Selanjutnya, sehingga kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Ini tidak sia-sia, dan ternyata membuat para siswa menjadi semangat dan senang mengikuti bulan belajar. Karena kegiatan pembelajaran itu selalu dirindukan, berarti kalau selalu dirindukan, berarti ada kebermaknaan yang bisa dirasakan oleh para siswa itu sendiri. Maka, kalau bapak ibu mengajar, kemudian muridnya selalu menantikan wah, luar biasa itulah sebenarnya yang kita sebut sebagai pembelajaran bermakna. Jadi bukan soal materi yang kita berikan tetapi apa? tadi sudah diuraikan Pak Saiful bahwa sekarang itu gurunya menuntun. Nah, kenapa? Karena akses materi itu sudah bisa diakses di Google dengan melakukan akses digital ini 4.0. Nah, tuntutan kompetensi Bapak Ibu itu pun juga diarahkan ke sana. Maka di daerah bisa jadi bahwa pengetahuan soal literasi, yaitu terkadang siswa kita memiliki tingkat kecepatan yang lebih tinggi. Nah, karena apa? Aksesibilitasnya diwadahi uh, melalui gadget. Nah, oleh sebab itu keterampilan literasi dan kompetensi yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran itu juga mendorong terjadinya uh, tindak lanjut atas assessment diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi ya ini tadi sudah disinggung bahwa manfaatnya adalah merencanakan pembelajaran yang efisien memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa <coughs> kelebihan kesulitan belajar kesulitan belajar seperti apa oleh sebab itu tadi dalam webinar kali ini dihadirkan Pak Asbi dan ini menurut saya uh, menjadi bermanfaat sekali karena kita datang dari berbagai golongan ya jadi dari SMK tadi sudah Pak Saifun, Waklil, Pak Asbi sendiri kebetulan sebagai guru inklusi di sekolah SMBLB yang setiap hari berturut dengan soal kesulitan belajar yang dialami para peserta didik. Kemudian, yang ketiga adalah merancang baseline untuk assessment lebih lanjut. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Asbi. Nah, tentu di dalam hal ini, untuk mengukur, ya, untuk mengukur apakah sudah tercapai sejauh mana sih yang kita inginkan kalau kita memberikan materi a ah, itu yang didapatkan para siswa apa siswa kita itu bisa melakukan apa ini yang kita sebut sebagai kompetensi sehingga bukan soal pengetahuan tetapi siswa bisa melakukan itu contoh sederhana kalau pembelajaran PIK ya di tingkat sekolah dasar ini idealnya tidak diberikan yang namanya pengetahuan atau pembelajaran misalnya komputer pengertiannya apa kemudian lalu program ini pengertiannya apa. Tidak demikian, tetapi mungkin bisa didisposisikan tentang uh, pemrograman yang sifatnya sangat sederhana. Tapi anak-anak nah, terbangun motivasinya untuk belajar, untuk mengkonstruksi. Sehingga di sana kita bisa uh, melihat dengan mudah dan menganalisa dengan mudah atas apa capaian dan rencana-rencana yang mereka lakukan. Dan itu kita bisa tidak lanjuti. Uh, kita gunakan sebagai riset mungkin dalam penelitian gerakan kelas dan seterusnya ya. Dari contoh strategi pengumpulan informasi assessment diagnostik ya ini bisa kita kategorikan dalam empat hal bisa kita lakukan secara dengan observasi kemudian kita lakukan melalui survei lalu wawancara kemudian melakukan kegiatan ya. observasi berarti pengamatan langsung Instrumennya apa? Bisa berupa jurnal. Atau kalau tidak, Bapak-Ibu bisa melakukan, menuliskan dalam e, catatan kecil atau kertas, atau apalah apa adanya, nggak harus dikerpas. Kalau Bapak-Ibu bawa handphone, ya sudah tulis saja di Karena ini bagian daripada anekdot. Kemudian survei, mengisi angket. Lalu yang ketiga, wawancara, mengobrol sampai. Kita buat suasana itu, wawancara itu menjadi tidak menegak. Nah ini, ini kita capek fungsinya agar kita bisa mendapatkan informasi tentang yang dialami oleh peserta didik. Oleh sebab itu, ketika progres daripada asesmen diagnostik ini diberikan, maka tidak lanjutnya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu juga akan semakin bermakna. Nah, mengapa asesmen merdeka belajar? Bapak-Ibu perlu kita cermati, Semuanya sudah berbalik dan berputar. maka Bapak Ibu Guru juga harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan belajar para serta didik. Artinya, dalam hal ini yang kita yang kita harus lakukan itu hari bentar, ingatkan ya, suaranya Oke, okay. jadi murid itu bisa kita dikhususkan sebagai asesor untuk memunculkan kesadaran ya murid sebagai monitor kemudian murid bisa menggunakan strategi atas apa yang mereka lakukan maka idealnya ini bisa kita lihat di sini ya kan bahwa proses keberlanjutan itu ada dan murid melihat sendiri proses belajarnya artinya mereka mampu eh, merasakan apa yang dilakukan. Jadi bukan hanya menerima informasi, tapi kalau kita melakukan pembelajaran konvensional berbasis kelas, ya, mohon maaf, artinya apa? Anak-anak cenderung pasif. Maka keterampilan berpikir mereka sesuai yang diharapkan, karena kita sudah melakukan assessment diagnostik, kemudian kita arahkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan melatih kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan berpikir para siswa yang setara dengan keterampilannya itu menjadi terhambat. Oleh sebab itu model pembelajaran, juga harus mengalami perubahan, ya, Kemudian, memotivasi murid untuk belajar dan melatih regulasi. Kita berikan uh, kepada siswa kita, yaitu apresiasi yang bisa membangun uh, kemampuan mereka, yang bisa membangun semangat mereka untuk terus belajar. Nah, contoh kegiatan tidak lanjut apa? Lakukan pengelolaan hasil belajar ya, atau hasil, hasil assessment. Tadi sudah di-share oleh Pak Asbi. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hebat bisa melihat dan mencermati kembali. Nah ini contoh sederhana. Kita bisa pakai menjadi tiga kelompok siswa yang ada di dalam kelas. Ya, tadi Pak Asim ada di Banyuwangi mungkin bisa langsung dipraktekkan ya. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP siswa fasinya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru, untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata uh, kemampuan siswa. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan assessment formatif. Nah, Bapak-Ibu dan teman-teman uh, yang berbahagia, yang saya panggakan, semangat itu harus kita terus ciptakan supaya... Kita tidak pernah bosan untuk meningkatkan kan, yang namanya prestasi pembelajaran. Artinya pembelajaran bermakna itu benar-benar harus bisa dirasakan. Nah, bagaimana dengan kita mengelompokkan? Oleh sebab itu, ketika kita memberikan kelompok yang berbeda sebagai bagian daripada asesmen diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka kita bisa berikan kalau kita tiga kelompok ya kita sediakan, misalnya tajam, lemah. Ya, sehingga mereka bisa sesuai dengan apa yang mereka eh, apa yang mereka inginkan begitu Dan dalam hal ini batasan-batasan ruang limit itu sehingga menjadikan mereka eh, lebih termotivasi lebih berani ya mengungkapkan atas masalah apa yang dialami dalam proses eh, belajarnya nah terkadang kita ketika memberikan kelompok pada siswa, memberikan tugas kelompok itu ya tugasnya sama. Nah, sekarang tidak lagi demikian. Kita bedakan, sehingga apa lebih bervariasi. Misalnya kita kalau dalam satu ke kelas ada 5 kelompok ya sediakan 5-6 tema, biar mereka mengambil sendiri sesuai dengan tema apa yang diberikan. Demikian juga kemampuan siswa itu ya jangan kita samakan. Kalau kita samakan ya kasihan kasihan mungkin yang tidak mencapai pada kriteria tuntasan minimal tadi itu jadi kalau di dalam kurikulum mereka kita kenal sebagai dengan KKTP ya karena assessment diagnostik itu adalah solusi menejamkan potensi siswa jadi kuncinya pembelajaran berdiferensiasi itu ada di assessment diagnostik atau assessment awal dan ini uh, yang di Ungkapkan ya, ditulis oleh uh, diajar Dewan Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu. Jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru serata <tik> yang memiliki pengetahuan mendalam. Tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan pagi kemampuan para siswa kita itu terkadang kita abaikan Bapak Ibu. Jadi kita memberikan materi pembelajaran, kegiatan belajar itu enggak kita sadari bahwa kita sebenarnya memaksa siswa untuk mengikuti alur kita. Sekarang tidak lagi demikian. Atas pembelajaran diagnostik yang sudah kita lakukan, maka pelayanan kebutuhan itu juga semakin bisa kita layani dengan baik melihat betapa luas gerakan muda kita maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana caranya kita bisa menyediakan layanan pendidikan yang beragam sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar oleh sebab itu kita harus meyakini bahwa semua siswa kita itu harus berhasil ini menjawab pertanyaannya Pak ya kan yang kedua bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan pada sesama murid. Setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik dan tidak bisa kita samakan. Maka ketika pembelajaran klasikal, ya ini perlulah kita mencermati kembali diferensiasi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian, praktik-praktik eh, pembelajaran perlu ditelaah efektivitasnya eh, lewat yang diambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, selanjutnya, guru adalah kunci keberhasilan pengembangan program pelajaran di kelasnya. Dan guru membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan level belajar yang menjadi satu Ini menjadi penting sekali, karena layanan kebutuhan itu bervariasi dan beragam. Tapi, yang terpenting di sini adalah Learning gap. Maka kalau kita bicara soal assessment, berbicara soal riset, ya berkaitan dengan bahan-bahan yang relevan terhadap apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas atau di luar kelas guna memberikan layanan pendidikan, faktanya bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam. Dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar, di mana capaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid itu sendiri. Oleh sebab itu, cara terbaik yaitu kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. ini menjawab bahwa asesmen diagnostik itu memiliki relevansi, dan terintegrasi tidak bisa terpisah atau dipisahkan oleh pembelajaran berdiferensiasi. Dan kaitannya dengan standar pendidikan nasional, ini sudah jelas. Untuk dapat mewujudkan profil kualifikasi perusahaan yang diseparkan standar lulusan tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan semaksimal mungkin. Ini kata-kata kalimat dasar yang perlu kita cermati dan itu bisa kita ambil melalui pembelajaran berdiferensiasi yang memungkinkan kita ya untuk meminimalisir kesenjangan belajar. Oleh sebab itu tidak hanya murid e, berkembang potensial saja secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk bereksplorasi untuk menentukan pilihan dan memberikan suara sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Nah, Bapak-Ibu, Guru Hebat semua, dengan pembelajaran ber, uh, berbasis asesmen diagnosis di awal pembelajaran tadi, mari kita lakukan perubahan dengan melaksanakan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Itu materi dari saya. Uh, Mari kita kritisi bersama, kita diskusikan bersama, kalau Bapak-Ibu punya sesuatu yang bisa ditanyakan, boleh langsung kita sampaikan, langsung kita diskusikan dalam forum. Kembalikan ke Ibu Yani. Terima kasih atas waktunya. Manakala ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam inspiratif. Terima kasih Pak Alfonso. Kita beri applause untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Monggo, Bapak Ibu silakan raise hand untuk yang mau bertanya. Kita di sini berbagi, kemudian kita sharing-sharing apabila Bapak Ibu ada kesulitan. Monggo kita carikan solusinya secara bersama-sama. Mari, silakan. Pak Asim, monggo, bisa berbagi, sharing, bertanya, silakan. Monggo, Bapak-Ibu, kita semuanya di sini sama, kita bisa belajar bersama-sama. Monggo. Gak apa-apa Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Mau Bu Rizky? Sudah silakan Ya terima kasih. Terima kasih bu Pak. Um, jadi saya mau tanya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan tadi kan ada diferensiasi konten, terus apa tadi produk, proses itu ya. Nah itu apa kita pada saat pembelajaran itu harus menyediakan ketiga-tiganya, ketika macam dari diferensiasi itu atau bisa salah satu saja. Terus kan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti kita membuat um, jadi itu tapi kita tentunya kan harus membuat kayak penilaiannya misalnya waktu untuk yang produk ada yang membuat poster, ada yang membuat video misalnya berarti kan kita tetap harus membuat penilaian untuk masing-masing dari tipe produk itu tadi nge nah itu berarti ini kita guru berarti harus menyediakan waktu lebih banyak untuk merang untuk merancang perangkat pembelajarannya apa benar begitu deh Bapak Ibu baik Terima kasih Terima kasih, Terima kasih. yang mau menjawab Pak Alfon Pak Hasbi atau Pak Saiful, jadi pertanyaannya ada ketiga tadi ya. untuk konten proses, dan itu apakah bisa dilaksanakan tidak ketiganya, atau bagaimana, atau bagaimana pembuatan RPP-nya? Ya, itu baik. Apa -apa? Terima kasih Bu Rizky. Jadi, ini pertanyaannya: ini bisa dijawab, kami bertiga, Bu. Jadi, nanti bisa saling menambahkan, ya. Jadi, konteksnya ini kan saling berkaitan. Uh, mohon izin saya bertanya dulu dari Bu Rizky dari mana dan mengajar kelas berapa? <tuh> saya temannya Pak Hasbi Pak. Oh baik. SMA Lb. Oh baik. Ya terima kasih. Uh, sudah melaksanakan kurikulum merdeka berarti ya? Uh, sudah tapi ya masih belum. Ini pak pelaksanaannya masih <tuh> belum satu persen. Ya terima kasih Bu. Uh, kalau secara sederhana ya itu bisa dituangkan kita memiliki jam porsi lebih di dalam kurikulum merdeka itu ada tujuh jam. Ini, ini contoh sederhana ya. Kalau tadi yang maksudnya yang berkaitan dengan tiga item ya, baik diferensiasi konten, proses dan produk, ya kan? Ini bisa langsung diwadahi dalam proyek pelajar Pancasila kalau yang ini. Kalau tiga-tiganya. Tetapi, kalau melalui dari awal, dari satu tahapan, apakah bisa memungkinkan untuk uh, berdiri secara parsial? Ya, sangat bisa sekali, karena kan uh, siswa kita memiliki apa, cara yang berbeda-beda. Tergantung pembelajaran yang kita terapkan itu nanti membutuhkan produk atau tidak. Kalau misalnya pembelajarannya ini uh, tentang materinya, tentang matematika, misalnya matematika, kemudian yang diminta apa problem solving, berarti kan enggak usah produk diferensiasinya. Berarti cukup pada proses pembelajaran itu sendiri, artinya model pembelajarannya yang kita bedakan, maka model pembelajarnya bisa menggunakan problem based learning. Tetapi berdiferensiasi, ada grouping di sana. Diawali daripada asesmen diagnostik yang sudah dilakukan oleh Bu uh, Siapa tadi? Ya, begitu. Jadi, itu dilakukan secara parsial, bisa nah, tidak masalah, sesuaikan dengan tujuan belajar atau capaian belajar yang ibu inginkan. Karena di dalam kurikulum merdeka itu, kita berdeka, merdeka mengajar, merdeka belajar, loh, Bapak Ibu. Jadi, mengajar pun juga tidak harus di dalam kelas, karena kalau dalam kelas pasti anak-anak itu akan bosan sekali. Yang dilihat hanya papan tulis melulu tapi perlulah kita kenalkan dengan lingkungan sekitar. Ini satu contoh ya, jadi kalau tergantung dari cp nya maka nanti kalau misalnya dari prosesnya, maka model pembelajaran itu bisa mengikuti. Kalau dari konten otomatis berbeda, karena siswa dengan speed yang tinggi, ada siswa dengan speed yang berbeda. Ya. Lalu bagaimana jika ada satu siswa, contoh satu siswa ini, siswa ini larinya cepat, kemudian yang satu ini larinya lambat. Terkadang kalau kita memberikan pilihan harian, kita berikan soal yang sama. Ini yang tidak tepat sekali. Berarti ini tidak memerdekakan siswa, Bapak. ibu Justru inilah yang nantinya kita pangkas dan kita balik paradigma kita-kita rubah sesuai dengan apa yang dimiliki para siswa. Nah, kalau sudah tidak mampu, tadi Pak itu mengatakan diberikan soal penjumlahan, operasi hitung penjumlahan. Kemudian langsung ke perkalian, penjumlahan aja lo belum bisa, tapi kita berikan perkalian ya tidak bisa. Tapi beda dengan yang memiliki speed yang tinggi. Kalau speed yang tinggi kita berikan perkalian, oleh sebab itu konten ini juga bisa berdiferensiasi. Artinya apa? Bagaimana pembelajaran nanti itu yang cepat terlayani? yang lambat juga terlayani dengan Nah, dengan demikian, diferensiasi itu bisa menjadi bermakna. Begitu mungkin bisa ditambahkan Pak Saiful atau Pak Aspi, Oke, Pak Alpon. Apa yang sudah disampaikan Pak Alpon, itu sangat betul, Bu Rizky. Uh, Untuk pembelajaran Merdeka Belajar ini memang itu urutannya itu jadi kita wajib mempunyai rencana-rencana yang memang harus ada produk artinya produk itu tidak harus berubah barang Bapak-Ibu jadi untuk produk itu bisa dengan timer misalkan kita kalau di SMK misalnya praktek ini praktek mengukur seperti ini nah, kita timer aja nanti ketika ketika timernya cepat berarti kemampuannya dia di sini ketika timernya di tengah seperti itu jadi itu sama dengan produk-project Ya, produk itu berupa project jadi bisa ibu kasihkan ini anak-anak selesaikan misalkan seperti itu. Jadi, itu seperti itu bisa project jadi konten itu apa yang kita buat kita harus mengarang gimana anak, -anak itu bisa <tuh> maju dengan sendirinya tanpa kita terlalu memandu, mengajari dan lain-lain. Jadi kita guru itu hanya sebagai apa ya? Sebagai coaching. Jadi coaching itu kan seperti sepak bola itu. Coach itu tidak harus bisa bermain bola, tapi bisa mengarahkan dan memotivasi apa yang dimiliki siswa itu atau pemain bola misalkan. Oh, pemain bola ini ahlinya di penyerang. Maka pemain apa? Coaching itu tahu nyerangnya dari sini dia seperti itu. Jadi tidak harus Berupa eh, produk eh, barang atau seperti apa, jadi eh, kita harus bisa pandai-pandai mengganti kemampuan dari setelah itu. Jadi, bapak ibu pengajar, saya tek, eh, tekankan lagi bahwa kita mengajar itu sekarang, yaitu hanya sebagai fasilitator, fasilitator dan teknik coaching. Coaching itu nanti yang harus diterapkan, jadi kita mendampingi, tidak harus, oh, kayak gak bisa, kayak gak bisa, kita tetap harus bisa. Jadi harus bisa membaca kemampuan dari siswa itu yang tersimpan di dalamnya. Jadi kita ngali, apa sih keistimewaannya anak ini kok gak bisa di pelajaran ini? Oh, ternyata di pelajaran ini yang dia bisa. Mungkin di SD bisa lebih fokus seperti itu. Tapi kalau kita di SMK kan enggak. Jadi kalau kita ngajarnya di sini ya wis di sini aja. Jadi wajib bisa Pak, wajib bisa kalau di SMK seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo. Uh, Monggo, Bapak Ibu, sudah jelas Bu Rizky bagaimana. Iya, terima kasih Bu. Jadi, um, itu maksudnya saya tuh kayak kadang masih bingung gitu kan? Kan, untuk di SLB kan sebenarnya sudah dikatakan berdiferensiasi. Cuman itu aja, saya itu kayak masih apa ya. Kadang itu saya kesulitan gitu memberikan um, yang sesuai untuk kebutuhan anak gitu. Jadi, kita juga harus benar-benar pinter. Dalam ini, ya, kayak mencari konten prosesnya gitu, ya. Bapak ibu, produknya gitu, ya. Bu Rizky, nanti ya, benar sekali. Kasih. Jadi, uh, sebenarnya, ya, justru kekayaan diferensiasi itu kita belajar banyak dari bapak ibu, teman-teman yang dari SLB karena apa di sana sudah jelas diferensiasinya itu sudah jelas berdasarkan tingkatan apa namanya kesulitan-kesulitan belajar itu tapi kalau misalnya di sekolah negeri atau di sekolah swasta yang lain ini masih dipetakan jadi kita terkadang bingung siswa kita itu memiliki kesulitan tingkat apa ini ini kita nggak tahu gitu oleh sebab itu kurikulum merdeka ini dan apa yang kita diskusikan soal asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi ini erat kaitannya dan saya apa ya setuju dengan yang disampaikan Pak Saiful dan Ibu Putri tadi itu bahwa sebenarnya bagaimana kita memberikan pelayanan itu setidaknya ya kita harus tahu memang murid kita itu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Maka kita harus mampu mengoptimalkan kelebihannya ini menjadi lebih meningkat potensinya dan memperkecil hambatannya. Jadi mengurangi resiko rendah belajarnya itu seperti apa. Jadi kita minimalisir bagian bawah, kemudian kita naikkan yang di atasnya. Terima kasih. Begitu, Bu. Enggak. Bapak-Ibu yang lain kalau mau bertanya. Tarik dipersilakan. Ya, kita sama-sama belajar bebas. Kita saling berbagi. Pak Asim mungkin dipersilakan, boleh, tidak apa-apa. Nanti bapak ibu yang untuk materinya tadi ada yang tanya, nanti saya share di kolom chat aja. Bapak ibu bisa. Bergabung mungkin digab, eh, diberikan link-nya juga, Bu Yani, kalau memang mau apa, bergabung juga enggak apa-apa. Bisa, bisa belajar. Iya, apa? Monggo dipersilakan, Bapak-Ibu, ada yang ditanyakan lagi. Atau mau barangkali mau berbagi, enggak apa-apa. Jadi kita semakin belajar, semakin kaya. itu Pak Sebulen. Monggo, Monggo dipersilakan. Di pengalaman Bapak-Ibu di kelas, Monggo bisa berbagi dengan kita. Kalau ada videonya, Pak Alfon bisa ditunjukkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Jadi uh, sebelum, mungkin kalau video itu banyak ya di Channel saya, Bapak-Ibu bisa akses nanti ke channel YouTube saya, enggak apa-apa. Ada di Glory Power Rock YouTube channel itu. Ini dari Bu Neneng Kong Mariana dari Kalimantan Timur, Bu. Mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih atas kesempatannya. Uh, bergabung di webinar ini merupakan suatu sesuatu yang sangat luar biasa sekali bagi saya ya bisa mengambil pengalaman dari bapak ibu hebat yang ada di sini. Uh, saya diri tadi di kolom chat juga sudah ada menyampaikan bahwa saya dari SMA satu kota bangun dari Kalimantan Timur di mana pelatihan webinar ini sangat apa ya sangat bermanfaat sekali ya untuk apalagi kurikulum merdeka ini saya benar-benar agak ngebleng lah Pak. Mungkin saya mengajar di kelas 11 dan 12 bidang studi fisika. Memang di sekolah kami sudah melakukan apa ya me Kurikulum Merdeka, tetapi kebetulan saya kan masih di kelas 11 dan 12 belum belum sampai di kurikulum Merdekanya itu. Tapi tahun depan sudah pasti saya masuk di kurikulum Merdeka. Nah, dari beberapa eh, rangkaian tadi tertangkap adalah eh, kalau pembedaan dari yang selama ini yang saya lakukan adalah mungkin saya tidak pernah ibaratnya egois ya Pak ya tadi ibarat egois tidak pernah mempedulikan kebutuhan anak yang sebenarnya kita hanya uh, menyampaikan apanya mengajar memberikan materi uh, dan sebagainya gitu tanpa kita tahu kebutuhan anak tersebut tuh bagaimana apa yang sebenarnya mereka butuhkan nah dari di sini pun saya terbuka akhirnya saya uh, ada hal yang membuat saya ingin menanyakan itu adalah tentang asesmen diagnostik Ketika kita sudah mengadakan asesmen diagnostik, nantinya otomatis kan tepat tahu, ya Pak, ya, anak, anak didik kita nanti nih, ya, berdasarkan dari kognitifnya, gitu ya, dari pengalaman saya kemarin, tuh, saya mengajar tentang materi kelas 12, kebetulan tentang rangkaian listrik, Pak, ya di situ ada rangkaian seri dan paralel di mana otomatis eh, dasarnya mereka harus mengetahui tentang persamaan ya Pak ya persamaan dan ternyata ketika saya memberikan materi itu dari anak didik saya ternyata banyak yang tidak mengerti eh, materi tentang persamaan banyak yang bingung pecahan itu Pak eh, pecahan ya itu apa bagaimana menyamakan penyebutnya atau dan sebagainya nah disitulah saya mulai Mulai apa ya? Uh, mulai bisa memahami, mungkin di sinilah yang dimaksud dengan uh, tes diagnostik. Tadinya, Pak, ya, ha, kan, tadinya kan saya nggak begitu tahu tentang ini. Akhirnya, saya oh begitu, berarti ternyata memang benar kita harus mengadakan tes diagnostik di awal untuk mencapai ketercapaian itu. Nah, yang saya kadang bingungkan adalah. Ketika di kelas itu, ketika kita sudah tahu ya e, konflik dasar mereka dan kita akan memasukin materi yang akan kita sampaikan itu e, tidak merata gitu pak ya. Artinya yang skala besar ini misalnya A, B, C. A ini yang yang udah mulai paham lah pak. Yang B anggap aja paham sebagian. Kemudian yang C yang benar-benar blank lah nggak paham tentang masalah e, ini saya langsung aja masalah misalnya tentang perbedaan sama itu menyelesaikan pecahan itu bersamaan itu uh, itu gimana ya uh, cara ini karena banyak pastinya dan otomatis uh, saya kadang sedikit kewalahan dan akhirnya materi utama saya kadang tidak tersampaikan dengan sempurna karena saya harus uh, apa ya memberikan pemahaman tentang untuk masuk ke materi itu kepada anak yang di bagian Tipe C tadi yang tidak paham itu, gitu. Nah, otomatis ini kan waktu, Pak. Ya, sementara memang kita menilai anak-anak ini adalah dari proses mereka, ya, tidak lagi kepada uh, ketuntasan. Artinya, maksud saya, itu proses mereka itu, loh. Uh, itu mungkin bisa dipahami. Pertanyaan saya agak mulut-mulut, Pak. Tidak mungkin apa -apa. itu dulu. ya. Terima kasih, Bu. Sudah bisa <laughs> saya tangkap, ya. Sudah Oke. bisa saya tangkap. Jadi, tadi yang disampaikan. Bu Neneng uh, dari Kalimantan Timur ya jauh sekali ya Bu uh, ini sudah uh, tepat sekali jadi sudah bisa dirasakan akhirnya ternyata uh, harus melakukan yang namanya assessment diagnostik itu yang pertama yang kedua Ibu Neneng tidak perlu bingung dengan soal materi nah, saya katakan tidak perlu bingung soal materi untuk oh, materinya belum tuntas Aku harus cepat, tidak bisa. Kalau materinya belum tuntas, kemudian dipercepat siswanya yang angkat tangan nanti gini, tidak kuat apa-apa, sudah tidak bisa ditambahi materi, tambah, tidak karu-karuan. Jadi ini konsep ini yang kita balik dulu. Maka di dalam kurikulum merdeka kita kenal dengan yang namanya materi esensial. Materi esensial itu adalah satu relevan dengan saat ini dan masa yang akan datang. Kalau materi itu relevansinya hanya dengan masa lalu, masa sekarang tidak ada. Ya jangan diberikan. Tapi kalau rangkaian listrik ini relevan dengan sekarang dan masa yang kedatang itu masih orang butuhkan listrik Itu ya itu harus ada. Harus harus benar-benar konsep, bukan sekedar konsep, tetapi kompetensi anak-anak itu harus bisa dirasakan, ditunjukkan, sehingga bukan soal kognitif saja, bukan soal pengetahuan, tetapi mereka mampu mengimplementasikan. Kalau bahasanya Pak Saiful itu mempraktikkan, nah, saya rasa yang disampaikan Bu Ibu Neneng tadi termasuk esensial. Materinya tergolong esensial, maka di awal diberikan yang namanya sudah tepat sekali. Berikan namanya asesmen diagnostik. Kemudian, yang kedua dari situ, ibu akan tahu ini siswa ini sukanya apa. Ya. Pembelajaran kurikulum merdeka tidak berbasis kelas Bapak Ibu. Barangkali Bu Neneng, anak-anak bosan di dalam kelas. Ajaklah keluar. Bisa jadi. Jadi dikeluar ajaklah lesean. Menggunakan karpet, menggunakan apa. Tapi bagaimana mereka bisa merangkai Sehingga apa suasananya tidak berubah lagi. Bukan klasikal. Karena lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar. Nah ini saya berbagi saja. Saya uh, di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka, ada satu pokok materi yang mengharuskan apa, siswa ini memiliki, apa, memiliki eh, kekuatan. Kekuatan ini bisa diwujudkan dalam bentuk keragaman, menghargai sesama, kebinekaan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, saya ini enggak punya kemampuan menari. Kalau saya disuruh menari begini Mungkin hanya tangan saya saja yang menari Nah tetapi Teknologi pembelajaran itu Bisa kita fungsikan Kita bisa gunakan Misalnya Youtube sebagai media pembelajaran Tetapi kontrolnya ini Yang harus kita lakukan dengan baik Apakah dengan menggunakan Teknologi tadi Materi ini bisa tersampaikan dengan baik Mungkin Bu Neneng ya Anak-anak tidak lagi mau mendengarkan ceramah juga bisa, tapi kita tidak menyadari kelemahan kita. Gitu, terkadang kita egois, udah aku terangkan aja. Ini begini, anak-anak ini begini, anak-anak nggak -anak mau diterangkan sebenarnya ya, mana bisa nggak bisa. Maka mungkin bisa divisualisasikan melalui video pembelajaran ya. Maka perlulah ditanya tadi, memang jadi seperti itu, Bu Neneng, tidak usah khawatir yang dilakukan Bu Neneng sudah awal yang bagus dan awal yang tepat, maka ketika nanti kurikulum merdeka itu diimplementasikan setidaknya progresnya bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin Pak Saiful bisa menambahkan. Terima kasih. Karena sama-sama di jenjang lebih tinggi ya, SMA SMK. Terima kasih Pak Alpon sangat berdelapan yang dikatakan Pak Alpon bahwasanya untuk pembelajaran merdeka bisa dilakukan di luar kelas Pak, Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaannya Bu Neneng memang Bu Neneng kelas 11 12 ya. jadi pelajarannya IPA, kalau yang di Merdeka Belajar sekarang IPAS Bu ya. Jadi ada s nah, untuk apa yang dialami Bu Neneng ketika saya mengajar tentang eh, apa? rangkaian seri paralel itu bisa diterapkan dengan bergandengan tangan Bapak Ibu, Mungkin bergandengan tangan dengan main mereka akan senang. Oh, ini yang tambah nanti harusnya Oh ini yang tambah seperti itu jadi pakai tangan kanan dan kiri barat min dan plus seperti itu bisa dibuat main intinya siswa itu lebih cepat menangkap untuk yang kategori C tadi yaitu dia harus senang dulu jadi disenangkan dulu ya gimana ya mereka itu bisa senang memang untuk pelajaran listrik kalau kita di SMK itu pelajaran yang paling dijauhi untuk siswa padahal kita ini nanti Bergeraknya di listrik untuk mobil sekarang sudah mobil listrik, sepeda motor sepeda motor listrik yang gimana rangkaiannya memang tergantung dari seri paralel itu tersendiri. Jadi memang harus ada ketertarikan dari siswa. Kalau kebutuhan memang ya butuh sangat butuh. Di mereka itu dasarnya yaitu seri rangkaian seri paralel. Apalagi nanti ketika pengaplikasiannya di situ terus tidak bisa ya kesulitan nanti. Terus karena solusi yang kedua yaitu nanti siswa dibuat untuk membuat trainer atau dari lampu-lampu seperti rangkaian. Oh, ini kalau seri nyalanya seperti ini. Kalau ini paralel nyalanya seperti ini. Jadi mereka itu lebih tertarik untuk atau dibuat project lah, project untuk membuat eh, rangkaian lampu. Nah, tapi dia ya tergantung akhirnya kan kedana lagi dia nah kalau uh, ingin nggak dana ya beli baterai yang kecil nanti pakai alat ukur banyak jalan untuk uh, menyampaikan materi-materi itu yang membuat mereka itu menarik dalam hal pembelajaran merdeka belajar kalau tapi kalau SMK saya tidak ragu bu kalau di Jawa ya mungkin sama sekarang itu sudah pemerataan artinya pendanaan-pendanaan tiket -pendanaan dan lain-lain itu sudah ada untuk penganggaran-penganggaran tinggal Manajemen sekolahnya. Terima kasih ibu, Bu neneng. Terima kasih pak. Monggo, apakah masih ada yang ditanyakan atau barangkali mau berbagi, mau bertanya, dipersilakan. Bagaimana Bu Yani? Kalau sudah mungkin bisa di akhiri sesi kita dan kita nanti mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi ya Bapak Ibu jadi kita akan mengupayakan progresnya terus jangan lupa bergabung dengan komunitas kami sekalipun di komunitas kami itu namanya guru penggerak kota Pasuruan bukan bukan harus dari Pasuruan Bapak Ibu itu hanya nama-nama komunitas kami ya nama komunitas kami Bapak Ibu bisa langsung bergabung ke dalam grup WA kami nanti biar di share oleh Bu Yani jadi itu hanya nama kami, nama komunitas kami. Tapi kami bergerak untuk bangsa, dari Sabang sampai Merau. Itu. Jadi kami sama-sama belajarnya dan kami sangat merasa senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Ibu semua. Bu Yani, di persilakan. Kita refleksi dulu Bapak-Ibu untuk webinar pada hari ini. Monggo yang mau mengungkapkan atau memberikan sedikit ...pendapat tentang webinar pada hari ini, monggo. Raise hand, Bapak-Ibu. Bisa jadi sibuk, bisa jadi malu-malu masih ini, Bapak-Ibu. Ya, ini ada. Bu Murti Ningse, monggo Bu Murti. Oke, hey, hey. Uh, selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya yang saya hormati luar biasa untuk pengalaman yang pertama dan ini menjadi pembelajaran bagi kami, khususnya saya di dalam untuk, untuk yang pertama ini saya cukup mendengar saja dan mencermati dan juga pastinya akan saya refleksikan sendiri dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya dari SD Ksang Timur Pasuruan. Kebetulan sama dengan uh, Pak Alfon, tapi beda uh, beda jenjang dan juga beda untuk uh, pengajarannya. Belumnya sudah masuk di kurikulum Merdeka dan kami masih meraba-meraba. Tetapi uh, pada prinsip prinsipnya untuk pemateri pada hari ini, Bapak-Bapak uh, semuanya, Ibu luar biasa, Pak Tidak membuka wacana kami untuk pastinya terus belajar, membuka diri. Untuk selalu uh, berkolaborasi dengan teman-teman kami pastinya dan juga segala materi yang disampaikan uh, cukup cukup membawa kami untuk bisa membuka terutama adalah berani itu berubah. Itu mungkin uh, Bu Yani terima kasih banyak. Sungguh terima kasih, waktu bapak-bapak semuanya, bapak-ibu semuanya terima kasih banyak. Tetap semangat dan tetap belajar. Oke, okay? terima kasih. Terima kasih Bu Murtiningce. Ya, memang kita itu harus mau menerima perubahan Bapak-Ibu, ini semuanya untuk anak didik kita, supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, bisa hidup di masyarakat, bisa sukses, kemudian mereka bisa selamat hidupnya dimanapun mereka berada sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Bagaimana Pak Alfon sudah ditetap? Apa masih ada yang mau memberikan pendapatnya untuk webinar kita pada pagi hari ini dicukupkan tidak apa-apa Bu -apa. kita akan jumpa lagi minggu depan Bu ya Pak Alfon ini semangat ini walaupun sibuk ya Serling Pak oh, ya. ya Bu Serling anu Serling Pak materi, saya menyusul tadi tadi kegiatan oh, Bu, Bu Yani bisa dikirimkan materi ke, Bu yani. Sudah dikirim dua materi sudah tinggal materinya Pak Saiful yang belum diulang. Ibu, oh iya, saya kopikan Bu. Oke, saya kopikan karena saya ini peling -peling peserta paling jauh. Ye, dari mana Bu? Dari pedalaman Banyu Asem, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Oh, jauh Bu ya? Sumatera Selatan ya? Selamat bergabung, selamat datang, Iya, yeah. iya semangat Mari, nyari sinyalnya susah pak ini tadi baru berjalan dulu ke tengah oh, luka. ya. ya. Oh, iya. jadi kalau gak ada link share link materinya rugi nih mau nyari ini, bu, saya share, bu. semangat bu walaupun tidak ada sinyal bu. semangat ini menjelang pensiun juga semangat untuk berbagi berapa bu, berapa, bu? kok gak ada ya bu Ya, sudah Bu, sudah ini, sudah masuk satu. Yang mana itu? ini yang satunya masih proses yang materi webinar satu Ini nih di jalan paling di tengah samudera ini Bu, belum nyampe ke kami. Iya. Bu. Sudah WA, saya sudah masuk di grup WA. Kalau bisa di set link grup WA aja. Oh, iya Bu. Ini ada guru kreatif pasuruan ya? Ya. ya, ya, betul. Ya, mohon Pak, seluruhnya sharing materi di situ aja Pak. <laughs> ya, ya, ya, ya, Bu Yani tuh. Iya, saya tidak bisa melihat yang dicat ini Pak. Oh, masih belum muncul ya Bu ya? Belum. Ibu kalau melihat kami nak mengikuti ini bertatih-tatih, mencari si Bu. <laughs> semangat selalu berarti kita yang di Jawa harus bersyukur ya bu ya ini orang Jawa tapi penduduk jadi penduduk banyak asin Sumsel. Eh, kita bersyukur, kita bersyukur, bersyukur. Amin. amin, amin, amin selalu bersyukur pak. ya nanti kita ini materinya Pak Saiful juga sudah ada saya share dulu nih. sermawan bu tentang guru kreatif Pasuruan. Oh iya, iya, iya, ya, iya, ya. Bu yang yeah. okay, sebentar Bu yang di sini saya iya, dulu sebentar. iya, okay, nanti saya iya, iya, situ semua. Yeah, iya, saya ya Bu iya, okay, ini saya langsung saya sharekan Bu. ini sudah dua saya kirimkan tinggal satu ya Alhamdulillah nyampe kalau yang di WA oke iya langsung ya Bu ya Alhamdulillah oke. ya Bu semangat Bu selalu ya semoga nanti sampai pensiun lulus Bu ya Amin. Di sini tua-tua semua siap pensil, jadi yang lainnya tuh masih calon B3K. Ibu, calon B3K. Ibu asalnya di Jawa mana, Bu? Jawa mana, Bu? Wong Trenggalek. Wong Waduh, itu juga medannya jauh, Bu, kalau mau ngajar, ya? Ya, Wong Trenggalek tapi sekaligus minum air, cari suami orang asli Sumatera, jadi memperbaiki keturunan. Ada yang mau disampaikan tentang webinar kita pada pagi hari ini? Monggo. Alhamdulillah Bapak Ibu semua dengan mengikuti webinar ini walaupun kami di daerah pedalaman yang masih mengikuti apa mandiri untuk berubah. Jadi kami yang pelaku itu sulit, Pak. Masih apa pembelajaran berdiferensiasi, pola-pola uh, Mengajarnya gimana, tapi kami ini enggak lulusan Jawa semua nih, insya Allah kalau dari SPG Cara mengajarnya pun mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin telah kita lakukan sejak dulu Cuma beda mungkin Pak, mungkin anak yang paham utuh, paham sebagian, yang tidak paham belas Itu tekniknya kita selalu Tolong anak-anak diam ya, Bunda ikut suhu yang penting sekarang kan intinya koordinasi dengan orang tua karena anak itu begitu balik itu cekelane HP nonton TV mancing kalau di tempat kami ini Bu jadi walaupun kelas satu ini masih literasinya kami numerasinya merah menyala jadi mungkin mungkin bukan kesalahan ini guru aja nggak bisa karena peran orang tua di sini kan faktor penting jadi itu mungkin dari kami. Terima kasih Pak, Bapak-Ibu semua. Oke, terima kasih Bu. Memang ucapkan sekarang ini memang sulit untuk mengendalikan siswa Bu. Apalagi kalau orang tuanya sudah memberikan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Seharusnya yeah. orang tua juga ikut bagaimana caranya mendidik anak-anak. Tapi orang tuanya sudah menyerah kebanyakan Bu di sekolah saya sendiri ya, di SMP atau itu. Oke, okay. nah, Pak Alfon, bagaimana kita tutup webinar pada pagi hari ini? Monggo, Monggo. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu yang sudah mengikuti webinar kami yang berjudul dengan asesmen diagnosis menuju pembelajaran berdiferensiasi Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk anak didik kita, anak didik kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian anak didik kita bisa sukses hidupnya, bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya untuk hidup di masyarakat untuk mereka melalui sekarang ini adalah zaman pada apa 21 melalui apa ini mereka bisa mengikuti alurnya Semuanya bisa diikuti. Bapak, Ibu, Guru hebat, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya ucapkan mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai bertemu pada webinar kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Salam. untuk kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berbagi ilmu. Terima kasih, Terima kasih. izin Tuh. left, Boleh left. Ya.